pengebut itu Oke. Oke. Oke, kayak saya tadi. Ah. Kuat banget. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses melahirkan tenaga teknisi perikanan dari tahun ke tahun Bapak Ibu, para wisudawan yang saya banggakan Kepada para wisudawan hari ini Saudara-saudara pada hari ini tercatat secara resmi Menjadi keluarga besar alumni, COP alumni SUPM Pontianak untuk itu, sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SUMPN Pontianak, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara dan selamat bergabung pada Kop Alumni SUMPN Negeri Pontianak. Bapak Ibu hadirin segenap, Wisudawan dan Wisudawati yang saya banggakan. Atas nama KOP Alumni SUPM Negeri Pontianak Kami mengharapkan Saudara-saudara sekalian Setelah sekian lama dididik Di SUPM Negeri Pontianak Tentu kami berharap Saudara-saudara Dapat mengabdikan diri Dapat mencurahkan tenaga Pikiran dan waktu Dalam rangka pengembangan Pembangunan perikanan Khususnya di Provinsi Kalimantan Barat Potensi-potensi perikanan Baik perikanan tangkap budidaya dan lain sebagainya Telah menanti dan menunggu saudara Tantangan-tantangan ini perlu saudara hadapi Saudara sebagai alumni SUPN Kehadiran saudara bukan mencari lapangan kerja Tapi diharapkan saudara bisa menciptakan lapangan kerja dan melahirkan tenaga tenaga kerja baru. Itu adalah hakiki daripada didirikannya sekolah usaha perikanan di Kalimantan Barat ini. Saudara saudara sekalian yang berbahagia, kehadiran saudara sangat diharapkan memberikan warna tersendiri terhadap peningkatan terhadap peningkatan pendapatan petani dan layan terhadap peningkatan kemajuan-kemajuan pembangunan perikanan, khususnya di Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada saudara-saudara sekalian. Karena pada hari ini sesungguhnya saudara memasuki fase daripada dunia kehidupan saudara pribadi. Saudara telah menjadi dan telah masuk menjadi angkatan kerja baru. Angkatan kerja di dunia perikanan akan kerja yang akan menciptakan lapangan kerja Pasan saya kepada saudara-saudara sekalian Yang disudah pada hari ini Yang pertama Diharapkan saudara menjaga nama baik KOP alumni HUPM Negeri Pontianak Dimanapun saudara berada Dan dimanapun saudara bekerja Saudara terus menjalin persatuan-kesatuan Saudara harus terlalu menjalin kerjasama yang baik Antara elemen-elemen masyarakat Antara komponen-komponen masyarakat Dimanapun saudara berada Pesan saya yang berikutnya adalah Jika saudara ingin berkembang dan maju Saudara jadikanlah diri anda sebagai pekerja yang keras Saudara mengabdikan segala ilmu Yang saudara miliki di masyarakat Menjadi bekerja keras Saudara mampu bekerja keras di segala bidang Yang kedua Saudara harus bisa bekerja dengan cerdas Bekerja dengan cerdas artinya Saudara harus mampu membaca peluang Saudara harus mampu beradaptasi Saudara harus mampu mengaplikasikan Segala ilmu pengetahuan yang telah saudara dapat Di panggung sekolah di SMPD Selanjutnya, saudara harus bekerja dengan ikhlas. Dimanapun saudara bekerja, saudara harus ikhlas mendarbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, watashiwa LPK Borneo Raya Katalistiwa no Ayaka desu. Halo, selamat siang. Ya. Saya Ayaka dari LPK Bernyolaia, Katristiwa. Sekarang saya lagi di Nagano, Jepang. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada para siswa dan siswi SPM Negeri Pontianak karena telah berhasil lulus. Omendetogusaimas dan Perlu diketahui juga, SPM sejak dua tahunnya lalu sudah ada kerjasama loh dengan kami perusahaan Jepang dan anak-anak lulusan SPM sudah banyak loh yang bekerja di Jepang. Jadi untuk kalian yang sudah lulus dari SPM bisa ikut seleksi untuk dapat kerja di Jepang. Terus semangat ya. Kami tunggu anda di Jepang. Kita kita adalah di Jepang. Kita kita salam dari Jepang. bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Budiman, saya penanggung jawab di PT. SKHKR Indonesia yang ada di Bekasi. PT kami adalah PT yang bergerak di bidang jasa, perekrutan, pelatihan, dan penempatan untuk tenaga kerja bidang perikanan. Jadi, sejak berdiri tahun 2006 sampai 2020, sudah 14 tahun, kami sudah banyak menempatkan tenaga-tenaga kerja untuk bidang perikanan di negara Jepang. Ada dua skema yang kami jalankan untuk penempatan tenaga kerja ke Jepang. Pertama adalah skema sebagai manggang. Ini khusus untuk adik-adik yang masih muda yang berusia 18-22 tahun. Dan yang kedua adalah skema sebagai anak buah kapal khususnya untuk para alumni yang sudah mempunyai pengalaman di kapal perikanan baik yang di kapal lokal maupun di kapal yang beroperasi di luar wilayah Indonesia di Jepang saat ini sangat membutuhkan sekali tenaga-tenaga kerja yang berasal dari sekolah perikanan karena ya, mereka sangat senang menggunakan tenaga-tenaga uh, yang sudah siap pakai, yang mempunyai kedisiplinan, yang mempunyai keterampilan yang sudah uh, siap untuk memasuki dunia kerja. Nah ini ada di sekolah perikanan. Sudah sekitar 800 atau 1000 alumni yang bekerja di bidang perikanan yang ada di Jepang, ditambah lagi industri-industri yang lain seperti pengolahan hasil penangkapan rumput laut dan lain sebagainya. Jadi dengan yang saya sampaikan tadi artinya. Kesempatan untuk bekerja di Jepang sangat terbuka luas untuk para alumni sekolah perikanan, supaya ilmu yang didapatkan di sekolah perikanan bisa diterapkan di dalam dunia kerja. Dengan harapan nanti, supaya perikanan Indonesia bertambah maju dengan uh, mengadopsi teknik-teknik. Uh, yang diterima di negara Jepang, baik itu teknik penangkapan maupun teknik pengelolaan hasil tangkapan di negara Jepang, untuk diterapkan demi kemajuan perikanan yang ada di Indonesia. Demikian, kami tunggu. Anda bergabung di PT kami, kami siapkan nanti. Kita akan mensupport supaya adik-adik, uh, para -adik, uh, alumni semuanya bisa bekerja ke Jepang demikian, semoga informasi ini bermanfaat bisa dijadikan uh, informasi untuk semua supaya tidak ada uh, Kekhawatiran bahwasanya lulusan sekolah perikanan tidak bisa bekerja atau susah untuk mencari pekerjaan. Karena apa yang menjadi semboyan kita, Omnipipum Ek Oceanis, bahwasanya di laut itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita jadikan untuk bekal kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. ikutnya orang tua dari Muhammad al -Fajri. sangat bangga atas apa atas pencapaian yang telah didapat selama berada di SUPM Negeri Perdana. baik itu selama masa penerimaan proses penerimaan selama masa proses belajar di SUPM Negeri Perdana. anak-anak saya telah mendapat perbaikan-perbaikan baik itu dari akhlak, moral, keterampilan serta jaran di sana. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah beserta dewan guru beserta staf dan jajarannya telah membimbing, membina dan memberi apa yang menjadi saya yaitu perbaikan-perbaikan di, di dalam segi, segi akhlak moral seperti yang saya ucapkan tadi. Alhamdulillah menjadi bekal yang insyaallah Allah menjadi bekal untuk anak saya di kelak kemudian hari baik itu dalam segi pendidikan keterampilan yang didapat di sana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum, Warahmatullahi.